Haam nyam nyam nyam. Hmm. Enau. Kanusa, main yuk. Ini. Uh. Uh. Waduh, Kanusa kayaknya marah tuh. Rara belum bilang pinjam mainannya sih. Kanusa, kita main yuk. Rara tadi pinjem mainan Kanusa, yang ini. Boleh kan, ya? Hmm. Kanusa kenapa ya hari ini? Hmm. Eh, well. Waduh, Kanusa ngadu apa ke Uma. Hmm. Tapi kok bukan sama Uma gini gitu? Hmm... Mm. Kanusa kenapa sih? Apa Kanusa marah? Gara-gara Rara pinjam mainan Kanusa nggak bilang-bilang ya? Ah! Jangan-jangan... Kanusa sebel sama Rara Ngadu sama Uma Terus mau ninggalin Rara huh? Alhamdulillah... Biar ya semua hmm. Kanusa Eh ya Jangan tinggalin Rara Eh ya Allah Rara, Rara, Rara nih mau Rara bentar uh. Kanusa pergi Kepasin dulu dong please. Aku gak mau Nuh. ditinggal. Rara bentar Makan deh Rara ya hmm. kak Ii. Tadi siang mainan gak bilang-bilang Janji gak diulang lagi Ii. Hmm. Ii, Rara Rara Kanusa itu hanya ikut sanlat Rara Wow. Pasti benar, kan mau pindah sekolah ke Sanlat kan? Huh? Tuh, lihat aja, semua bajunya mau dibawa huh? kan? <laughs> Ini baju yang baru selesai umas trikara. mau Uma masukin ke lemari Itu ada baju kamu juga kok <laughs> hmm? Oh iya <yes. laughs> Kamu tahu gak artinya Sanlat? Mm -mm. pesantren kilat iya ra kanusa itu hanya ikut pesantren kilat dari sekolahnya nggak hmm? lama kok cuma tiga hari jadi bukan pindah sekolah sayang oh <laughs> kirain kanusa mau ngabubur dari rumah gara-gara marah sama rara <laughs> bisa aja kamu ra Lagian oh temen banget kamu sedih Biasanya kalau ketemu kan Nusa berantem <tuh> Iya <conversations> <tuh> <tuh> <tuh> Uma Emangnya Uma nggak sedih Kalau ditinggal pergi Kak Nusa tiga hari Insya Allah Uma percaya Kak Nusa bisa jaga diri sayang <tuh> Kita berdoa Semoga Allah senantiasa melindungi Kak Nusa Rara, Uma dan Abah Dimanapun kita berada oh. hmm. Jadi, harus bisa belajar mandiri. Amin. Insya Allah, Uma. Nusa nggak akan ngerepotin orang lain. Amin. <laughs> Nusa berangkat dulu ya, Uma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Eh, kok berat? Hm. Nusa tidur nyenyak, terus ini selimut favorit, kalau nggak ada ini nanti kan nangis manggis cari-cari Umah. Umah, uma. aduh Ustaz <tuk> kangen Umah. Iya, tapi gimana bawanya? Kok <tuk tangan> oh, gitu? <tuk> Assalamualaikum, <tangan> <tuk tangan> Tunggu sebentar. Eh, eh Siva. Halo Uma. Nusa. Rara. Masuk-masuk. Ini ada oleh-oleh dari mama papaku. Kemarin mereka baru pulang umroh. Wah, Alhamdulillah. Wah, banyak, banyak sekali banget. Oleh olehnya Siva. Alhamdulillah. Jazakilah khoiron ya sayang. Sama-sama. Wah, Kak Siva. Bawa apa Kak Siva? Eh, Rara. Rara. Wah, ini ada air zam-zam Uma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 Iya, Ra. Ka'bah itu kiblat sholat kita, adanya hmm. di Mekah. Besar banget. <laughs> wow, Kak Siva udah uh -uh. pernah lihat Ka'bah. Udah, Ra. Wah, berarti Siva udah pernah pergi umroh ya? Kalau umroh sih belum. Siva lihatnya di TV. Oh. Sama diceritain Mama Papa kemarin. Kirain. Wah. Dapat oleh-oleh hmm. eh. miniatur Ka'bah hmm. juga ya? Iya umah <laughs> Bagus banget Bagus ya Ka'bah ini adalah arah kiblat umat Islam melakukan sholat lima waktu hmm. Dan hmm. Nabi Ibrahimlah yang meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail Oh gitu ya Yang bentuknya agak melingkar seperti pagar ini disebut Hijar Ismail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 Tempat sholat Oh gitu Terus di Ka'bah kita ngapain Ma? Nah selain dijadikan arah kiblat untuk sholat Kita melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali Ra. Oh. Ini dilakukan dalam ibadah haji maupun umroh oh, Arahnya yeah. berlawanan dengan arah jarum jam <laughs> Nah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 Masya Allah. Jadi penasaran dia yang ke sana. Shifa doakan Uma dan keluarga bisa berangkat haji dan umroh, ya? <girly> amin. Amin. Ya. Allah, amin. <tuh> um, um, um. Ah. <tuh> ya air zam-zamnya habis. Nara hmm, pasti lupa baca doa sebelum minum air zamzam -zam. Iya kan? <coughs> Belum, mah. Emang, doanya gimana, Umma Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an, wariskong wasian, washifa minkul lidain. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari tiap penyakit. Kata Mama Papa, doa saat minum air zam-zam itu mustajab. Oh, kalau gitu Rara baca doanya dulu deh. Eh, ah. <laughs> ya, tapi kan air zam-zamnya udah habis. <laughs> Maafkan Nusa, botolnya Rara isin air lagi ya. Hehehe. <laughs> aja lah, bukan air zam-zam Ra. Nah. Uh. Eh, tenang tenang. Nanti Shiva antarin satu botol lagi deh buat Nusa, huh? ya. Beneran, Siva? Iya, beneran. Yes! Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya, banyak ya, Siva. Ya, iya, sama-sama.